Cara mengolah daging kambing supaya tidak bau Cara mengolah daging kambing supaya tidak bau memang gampang-gampang susah, terlebih jika Anda jarang memasak daging kambing. Salah-salah mengolahnya, justru dapat membuat daging jadi alot dan bau krengmus. Untuk itu, simak tips berikut agar daging kambing yang dimasak nantinya empuk dan tidak bau krengmus. Perayaan Idul Adha yang identik dengan menu daging kambing. Meski banyak digemari, Tantangan memasak daging kambing adalah menghilangkan bau prengus dari daging kambing. Bau prengus yang menyengat biasanya lebih kuat pada kambing jantan. Bau tersebut disebabkan oleh zat feromon pada kambing jantan. Jika berhasil mengempukkan dan menghilangkan bau prengus tersebut, daging kambing dapat disajikan menjadi tongseng, gulai, dan sate. Cara mengolah Agar memasak daging kambing terasa lebih mudah khususnya dalam menghilangkan bau prengus berikut tips mengolah daging kambing agar tidak bau. 1. Jangan mencuci daging. Sebelum memasak biasanya orang banyak mencuci daging agar bersih. Namun berbeda dengan daging kambing yang akan Anda masak. Daging kambing yang dicuci malah dapat mempertajam bau prengus dan membuat tekstur daging menjadi alot atau keras sebaiknya anda langsung mengolah daging dengan memasukkan daging ke dalam air rebusan bumbu rempah 2 buang lemaknya selain dilarang mencuci daging tips mengolah daging kambing agar tidak bau adalah membuang bagian lapisan lemak yang menempel pada daging ciri lemak biasanya adalah berwarna putih buang lapisan tersebut sebelum anda memasaknya namun sejatinya lemak memberikan rasa gurih pada daging Rasa gurih alami tersebut berbeda dengan penguat rasa buatan. Untuk mempertahankan rasa gurih daging kambing, Anda tidak perlu membuang semua lemak pada daging. Cukup kurangi sebagian. Begitu lemak dikurangi bau prengus juga berkurang. 3. Beri perasan jeruk nipis. Jeruk nipis selain menghilangkan bau juga membantu membunuh bakteri. Anda cukup membalurkan perasan jeruk nipis ke seluruh daging dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. 4. Balur dengan garam. Marinasi daging kambing dengan garam. Cara ini selain memberikan rasa juga dapat menghilangkan bau prengus dan amis. Caranya cukup baluri daging dengan garam dan diamkan selama kurang lebih 60 menit. Garam yang meresap akan menetralkan bau dari darah kambing. 5. Bungkus daun pepaya. Tips mengolah daging kambing agar tidak bau berikutnya menggunakan daun pepaya. Caranya cukup dengan membungkus dan meremas daging kambing yang akan dimasak dengan daun pepaya selama 60 menit. Selain menghilangkan bau, saripati daun pepaya juga dapat mengempukkan daging kambing. 6. Lumuri dengan parutan nanas Selain daun papaya, Anda juga dapat menggunakan nanas untuk menghilangkan bau krengus dan amis pada kambing. Nanas mengandung bromelain yang mampu menguraikan serat daging. Cukup parut satu buah nanas kemudian balurkan ke seluruh permukaan daging dan remas daging. Setelahnya diamkan daging selama kurang lebih 30 menit. 7. Rebus daging dengan cuka. Selain bahan di atas, Anda juga dapat menggunakan cuka untuk menghilangkan bau prengus dan amis pada kambing. Caranya rebus kambing pada air yang diberi cuka selama beberapa saat sebelum dimasak atau dibumbui. 8. Rendam dengan Rempah Cara mengolah daging kambing supaya tidak bau terakhir adalah menggunakan rempah atau bumbu dapur seperti daun jeruk, bawang putih, dan ketumbar. Rendam daging kambing dengan campuran ketiga bahan tersebut selama kurang lebih 30 menit. Atau Anda juga dapat menggunakan daun jahe, serai, dan kemangi sebagai air rempah rebusan. Rempah-rempah tersebut akan mengeluarkan aroma wangi yang mampu mengurai bau prengus pada daging kambing. Demikian beberapa cara menghilangkan bau pada daging kambing. Silahkan dipakai salah satu cara untuk menghilangkan bau pada daging kambing yang akan dimasak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Juga jangan lupa like, komen, dan share. Makasih.